Hai hai Hai kembali lagi dengan saya Hati RMC. Jangan lupa subscribe like and share hari ini aku akan bermain figi ya guys Figi lagi ya guys ya Kita akan menjadi si babi inggris Babi manusia namanya, ini manusia pi, pi. Ya mati. Kita coba lagi. Terus kecil waktu guys. Berapa orang nih ya? Dua orang, guys, oke, hmm. yang rumah aja lah. Hai, hai, rumah dong hai, nah, maling sekolah masuk ke dalam kita ke bawah guys kita akan mencari kunci yang warna biru guys ini ada enggak ya guys kita cek dulu ada kunci warna ungu. ambil ya Sudah diambil sama si cewek ini hmm, kita cari dulu di sini ada atau tidak guys Cari di tempat lain, lah ya, guys. Ya, wow, di sini tidak ada. Hmm, kunci warna oranye, kayaknya pada mati, guys. Wih, ada babi. Coba kita ke atas, guys. Ntar ya. Coba abis. Kelihatan, guys. Jadi. coba ke atas. Kita cek di atas, di sini terbuka. Buka harus butuh buku buku lagi guys cewa warna merah kita cek di sini sini kita turun kita dapat yang macam shotgun gitu guys apa nih guys wow oh, dapat ini penutup guys tadi yang yang di kolam-kolam tadi, guys. Kalau nggak salah, itu kolam atau gimana, guys? Kita cari di sini-sini. Nah, ini dia. Sekarang tinggal warna hijau. Ada penjaganya, guys. Eh, babinya, guys. Waduh, dia masa ngeprone, guys. dia di situ, guys. dia di situ, guys. Kelihatan tau, guys. Oke, guys, kita harus keluar, guys. kita lari guys guys guys lari guys uh. kita udah bisa kesini dan hmm, di sini ada ada warna biru sini kunci warna biru guys kasanya ada di mana ya guys ya guys coba yang guys. ini guys coba juga sini ada ungu sama ada red guys kayaknya enggak nih guys kita harus ke atas guys caca di sini harus buku ternyata ya guys ya pak saya guys oh iya guys Kutu warna merah kita ke bawah lagi ya guys ya. Ya enggak tahu dia ya guys. Padahal di sini butuh warna merah guys. Ah, di sini kita buka. ada apa ya sini kan tadi ya guys. Ya. Ini dia, guys. Kita buka, guys. Apa nih? Dapat ini. Menurutnya Pokoknya coy, guys ya. Palu, palu. Ah, kita nih palu ini untuk apa nih, guys? Sepertinya untuk keluarnya, guys. Belum bisa, guys. Palu, untuk apa nih palu <tuh> <tuh> Kita harus kemana nih guys nggak aman ya guys ya Coba kita ke atas guys bola lagi jam diam. Ya, kena lagi, guys. Nah, dia ada di situ. Kita kita, kita cari dulu di sana. di sini nih, sini dash. udah terbuka makasih emang di mana di mana emang di mana kayaknya kita harus cari dulu ya guys ya Atau ke atas dulu ya guys, ada babi, babi, langsung kabur aja Kabur, saya rasa disini aman ya guys ya Coba kita main lagi guys